kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi kita lihat di sini untuk kamu ya. Ini kayaknya ada seseorang yang selalu ngecek hp, ya. <gif> karena dia lagi cinta sama kamu jadi dia ngecek hp terus barangkali ada uh, notifikasi atau barangkali ada chat dari kamu gitu kan, ya karena dia agak malu sih orangnya ya. Uh, agak malu tapi mau gitu ya, malu-malu kucing gitu. Agak gengsi juga. Tapi ujung-ujungnya dia juga nanti yang ngejar kamu ya di sini yang lihat Ujung-ujung ujung-ujungnya ujung sosok ini yang nantinya akan mengejar kamu gitu loh, ke ke arah uh, sesuatu hal, hal yang serius ya di sini. Jadi kalau dilihat dari kartu secara garis besar, ya di sini aku lihat ada seseorang yang dia itu pengen banget bisa bersanding ya di pelaminan dengan kamu, atau istilahnya kayak bisa bersama dengan kamu ya. Dia udah memantau belum lama ini ya, belum lama ini dia memantau, tapi uh, yang aku lihat di sini dia cukup tertarik dengan kamu ya. Selain itu juga selain itu juga ya yang aku lihat di sini sosok ini tuh dia kan memantau kamu dan uh, otomatis dia kan tertarik ya kan sama kamu dan dari perasaan terdalamnya dia itu dia pengen menjadikan kamu sebagai pasangannya ya di sini ya aku lihat pasangannya uh, dengan mungkin untuk beberapa orang ada yang rela berkorban untuk beberapa orang ada yang memang Uh, yang lebih aktif dari dia, gitu kan ya? Setelah sebelumnya itu memantau pasif, kemudian setelah dia lihat aman, dia baru aktif, gitu ya. Yang sebelumnya pasif, kemudian jadi aktif, gitu yang aku lihat di sini. Jadi, ada kaitannya ke arah uh, yang dulunya itu biasa aja, sekarang kemudian ngejar-ngejar gitu ya. Sekarang kayak kemudian bener-bener. Uh, Ngerasain banget bahwa dia itu cinta sama kamu gitu ya Untuk beberapa orang mungkin kalau untuk sosok yang lama kayak Dia dulu mengabaikan kamu gitu kan Atau mungkin kayak bersikap acuh ya Acuh tak acuh gitu kan Tapi ternyata kemudian Di masa depan gitu ya Atau di beberapa waktu belakangan ini Dia malah yang jadi semangat banget gitu ya Untuk bisa bersama dengan kamu gitu kan entah kamu kamunya seneng atau enggak dengan sikap dia yang kayak gitu tapi yang aku lihat kayak kamu ana aja selama ini gitu ya tapi cukup Menggembirakan juga sih yang aku lihat ya karena ya nggak perlu dari kamunya nggak perlu ngejar-ngejar lagi gitu kan jadi ya udah biar dia aja biar dia yang cinta duluan tidak apa-apa gitu kan ya itu dari kartu uh, dari zodiaknya di sini ada mungkin sesama Pisces kemudian juga ada kaitannya ke arah Scorpio, Cancer, ya. Di sini ada Aries, kemudian Aries, Sagittarius, dan Leo, ya, untuk kartu Knight of wands. Jadi, dari zodiak-zodiak tersebut itu yang ngejar ataupun yang lagi memantau kamu. Kemudian, di sini kita lihat, ya, kita lihat ke depannya uh, zodiak apa sih sebetulnya gitu ya, untuk beberapa, untuk beberapa orang, ya, ada Libra di sini. Kemudian ada the moon. The moon ada kaitannya dengan Cancer ataupun Pisces, sesama Pisces bisa juga. Kemudian ada Scorpio di sini ya. Oke, itu yang kelihatan di kartu ya, kartu zodiak di sini yang aku lihat. Itu di sesi pertama ya. Kita langsung ganti untuk sesi berikutnya. Ya, di sini kita cari tahu mengenai energi untuk beberapa orang ya di sini untuk beberapa orang aja seperti apa energinya ya energi percintaan kartu pertama di sini ada nine of wands kemudian kita lihat di sini kartu berikutnya ada two of wands kemudian kartu berikutnya di sini ada ace of swords ya kalau dari kartu yang aku lihat mungkin di sini ada orang yang ragu. ya Ragu banget. Dia ragu dengan diri dia sendiri ya sebetulnya gitu. Bukan ragu karena cinta kamunya demikian, demikian, demikian. Enggak. Dari dianya sendiri yang ragu gitu loh, tentang keputusan yang akan dia ambil. Rata-rata kalau kayak gitu biasanya libra ya. Atau yang, yang mungkin ada... Elemen Libra dalam hidupnya gitu ya dalam uh, zodiak secara keseluruhannya. Kalau kamu ngerti banget dari perzodiakan gitu ya. Sun, Moon, Rising-nya ada Venus-nya bisa juga di Libra. Ya di sini dan dia nggak mau... Bisa cancer juga sih yang aku lihat ya Dia nggak mau lepas gitu Dia nggak mau lepas uh, terhadap Masa lalunya, entah kamu Ada masa lalunya dia atau entah Ada seseorang di masa lalunya Dia yang dia nggak bisa melupakan Gitu ya, sehingga mungkin Menyebabkan kamunya jadi berpikir Mempertimbangkan gitu kan Ya apa Apa Keputusan aku Bersama dengan sosok ini apakah Benar atau enggak gitu kan kamu kayak bertanya-tanya gitu ya bertanya-tanya dan berusaha untuk mencari jawaban yang pasti gitu kan dan yang aku lihat di sini akan ada jawaban yang pasti uh, terutama mungkin dari Tuhan ya akan ngasih sebuah kejelasan di sini justru bukan bukan dari pertanda mimpi atau bukan dari pertanda hewan-hewan gitu ya tapi lebih ke arah pertanda uh, ataupun hal yang nantinya akan terjadi gitu loh yang nantinya akan kamu ketahui gitu kejadian-kejadian atau sesuatu ya yang kamu alami sendiri nantinya gitu loh, di masa depan sehingga menyebabkan uh, keputusan kamu itu bisa jadi makin mantep gitu kan bisa jadi ya makin luntur gitu ya karena ada ada beberapa orang yang kayak gitu ya tapi nggak semuanya oke okay, di sini karena karena kalau dari dari yang tadinya subur gitu ya di sini gunung-gunung bukit. Nih kemudian ada di arah gurun. Ya, kering kerontang gitu. Jadi memang perbedaannya cukup signifikan banget gitu ya. Cukup kelihatan banget gitu dari perbedaan yang terlihat. Oke, itu yang kelihatan ya dari kartu uh, di layar. Oke. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.